Tulisan Profesor Budi S. Purwo Kartiko, Rektor ITK tentang penghinaan Bahar Smith kepada Kasat Jenderal Dudung Adur Menyembah pohon Ketika Bahar Smith Arab bilang bahwa kalau nggak ada orang Arab, Dudung masih menyembah pohon maka dia telah salah besar memahami kehidupan spiritual orang-orang Nusantara Dia telah melecehkan kaum pribumi Ya, saya menyebut kaum pribumi untuk membedakan dengan kaum pendatang dari timur tengah yang arogan dan merasa superior Bahar paham tentang kehidupan spiritual bangsa ini Sebelum Hindu Buddha datang orang Jawa kuno sudah Punya kepercayaan kapitayan, mereka menyembah Sang Hyang Toyo, sesuatu yang subung kosong, tidak bisa dinalar dan dikuantifikasi. Orang Sunda sudah punya kepercayaan Sunda Wiwitan yang menyembah Sang Hyang Rokso, yang punya kehendak, yang punya karsa, yang memelihara. Orang Hindu pun percaya kepada sang yang sebutan tuah Tuhan Sebelum Islam datang, orang-orang Nusantara sudah tahu cara bertuhan Tetapi itu sering diremehkan oleh para guru agama Lalu disalahkan, dikafirkan Orang Jawa dalam tanda kurung Nusantara tidak sebotoh itu dalam hal spiritualisme Kalau mereka disebut penganut animisme, dinamisme, bukan berarti mereka menyembah pohon. Mereka percaya tanaman, batu, hewan, semua makhluk punya kekuatan. Mereka perwujudan Tuhan dan harus dihargai dan diberi kesempatan hidup. Tuhan hadir di benda-benda itu. Mereka menyembah Tuhan dengan sarana pohon, batu, dan sebagainya. Orang Hindu ke pura untuk sembahyang, bukan untuk memuja pura. Mirip orang Islam, jauh-jauh ke Arab untuk mengelilingi Ka'bah itu hanya sarana yang mereka sembah, Tuhan. Kalau memang ada yang menuhankan batu Kotak itu Bahkan merebut memegang Atau mencium hajar aswad, Padahal itu cuma batu hitam Mirip dengan mereka yang menyebut Infrastruktur tidak enak dimakan Memang infrastruktur itu sarana untuk mencari makan Mirip kaabah atau candi atau pura Otak cetek memang sudah diajak maju orang Islam percaya Tuhan itu dekat dengan urat nadi di sisi lain Tuhan bersemayam di arsi di langit ketujuh malah kadang Tuhan itu dimanusiakan secara fisik mirip seperti imajinasi manusia duduk di singgasana, gampang marah gampang menghukum murka kalau enggak disembah kalau mau jujur cara orang islam menggambarkan Tuhan malah kalah canggih dengan penganut kapitayan yang menyebutkan sang yang taya suwung kosong sulit digambarkan atau dia sosiasikan dengan sesuatu jadi kalau bahar paham dia tidak seharusnya merendahkan pak dudung dan kita bangsa Indonesia coba lihat siapa yang punya pabrik industri Bank swasta, penerbangan swasta, perusahaan bis, apa mereka yang merasa superior itu punya kontribusi ekonomi ke bangsa kita? Kepada siapa rakyat pribumi bekerja dan mendapatkan gaji bulanan? Jadi, kalau di sini cuma numpang tidak perlu arogan. Saya ikut tersinggung mesti bahar Dudung Dudung adalah Repsetansi Rakyat Indonesia Dengan sangat melecehkan cara dia menyebut Kasat TNI Jenderal Dudung Mungkin dia tidak waras mengalami gangguan jiwa Tetapi apa yang dia katakan dan beberapa orang yang selalu Secara implisit menganggap Ras Arab itu superior sesungguhnya sedang membuka jalan perpecahan di negeri ini Orang-orang seperti tidak bisa dibiarkan Akan merusak dan daya rusaknya makin luas Banyak orang bodoh mau diperalat Sehebat-hebatnya orang pribumi memuja risik atau bahar Gak akan Ricik mengawinkan anaknya dengan orang Jawa Mereka itu rasis dalam hal ini Ini yang harus dipahami Orang pribumi demikian terbuka dalam pergaulan Tetapi itu dimanfaatkan oleh segelintir pendatang Saya muslim Tetapi saya tidak ingin melecehkan cara orang lain beragama Atau bertuhan Saya muslim Tapi saya menghargai manusia dari kelakuan dan kinerjanya kan dari ras apa? Saya muslim, tapi saya menggunakan akal sehat untuk bertindak. Saya muslim, tapi saya enggak mau membayar mahal atau antri bertahun-tahun sekedar untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau cara Bahar Smith dan sejenisnya berkomunikasi tidak diubah, dia bisa memicu perpecahan di sini. Jangan salahkan kalau ras Bahar Smith akan menjadi musuh bersama. Tulis Profesor Budi S. Purwo Rektor ITK.